Santren liburan hadir kembali. Kegiatan seru yang berlangsung selama liburan ini selalu ditunggu oleh anak-anak. Meskipun hujan turun ketika waktu registrasi, akan tetapi tidak menyurutkan semangat anak-anak untuk datang dan seru-seruan bersama kami. Tahun ini kami menerima 205 peserta. Tidak hanya dari salah tiga, ada yang berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, bahkan ada yang dari Natuna. Jauh sekali ya teman-teman. Pesantren ribuan kali ini diisi oleh pembicara yang kompeten di bidangnya. Di antaranya, Mr. O atau Bapak Tumi di MBD. Yang mengisi public speaking dengan gaya khasnya yang lucu dan menghibur Tuh lihat, semua senang dan gembira kan? Lalu Bapak Arief Arinto, beliau adalah CEO PT Teknologi Kartu Indonesia Dengan materi kewirausahaannya Ustadz Arifin Siregar dengan materi leadershipnya untuk menemukan jiwa kepemimpinan. Ustaz Arifin untuk menemukan jiwa kepemimpinan dan temu bakat oleh Pak Trianto MPD selaku kepala sekolah SD TK Hati Beriman Salatiga. Yang Panahan yang seru bersama kompak Komunitas Panahan Salatiga. Tak lupa, kami sajikan. Setiap anak mendapat kesempatan untuk mencoba melesatkan anak panah. Ya, meskipun ada yang kena target dan ada yang malah kena tiang. Tapi bunda-bunda di rumah, jangan khawatir, aman kok, karena diawasi oleh tenaga profesional. Selain berbagai macam materi tersebut, tidak lupa kami ajarkan anak tentang adab keseharian, zikir pagi petang, dan pembiasaan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ayo, semuanya, biar sehat. Seperti biasa, kami menutup acara dengan outbound seru di Taman Kelinci. Di sini anak-anak diajak melewati wahana high group, berenang, dan menangkap ikan. Oke, adik-adik semua, ngapain aja kamu liburan, ha? Eh? Mager, mabar, ya, gabut, ha, kasihan. Meskipun liburan, kita tetap menghabiskan waktu ya maka dari itu adik-adik biar waktumu bermanfaat ya ikuti kegiatan yang positif berteman dengan orang-orang yang baik soli dan solihah ya ikuti kegiatan-kegiatan liburan yang membuatmu jadi pinter dan senang contohnya dengan ikut pesantren liburan seperti ini pesantren kilat ini yang dilakukan selama liburan ini banyak manfaatnya loh Mereka belajar public speaking Belajar kewirausahaan Belajar leadership Belajar temu bakat sholat malam, murocah Al-Quran Dan lain sebagainya ya Buat adik-adikku Ini tahun ini sudah berlalu Tahun depan masih ada kesempatan Yuk persiapkan dirimu Untuk ikut di tahun depan untuk informasi kegiatan Bas FN, silahkan hubungi 0812 2812 9100. <San>